abang jadi start kata tadi boleh mandi telanjang lah kita <tik> ah bini masuk mandi telanjang pengerusi pun masuk kerusi tengok bini telanjang <tik> meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Oke, okay, guys. Di sini kita akan lanjutkan. Ya, kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus. Ya, banyak sekali daripada teman-teman sekalian yang suka ketika saya dan teman-teman sekalian itu mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus ya. Dan di sini banyak sekali ilmu. Ilmu-ilmu yang pasti kita akan dapatkan ketika kita mengaji bersama Ustaz Azhar Idrus Sebab daripada soalan-soalan jemaah yang bertanya kepada Ustaz Azhar Idrus Itu mewakili kita dan saya juga ya Kadang pertanyaannya sama tapi kita kadang nggak tahu gimana istilahnya nak bertanya ya kan Nah langsung saja guys tanpa lama-lama Jom kita tengok video Ustaz Azhar Idrus ini Let's go Ada lagi yang nak bertanya Kita baru hadir lebih kurang 40 soalan Oh, kita perlukan pun. lebih kurang 200 soalan lagi. Masya-Allah. Ah, pelan-pelan. <coughs> pelan-pelan. Kalau budak kutik drama tu tak lalu kat kita Panggil panggillah. Midak <laughs> dia tak lalu selamat, selamat. Nampak. Bakil. Bakil. Pelan-pelan, Dik jangan ikut dia. Lalu konoh ha. Ni, tu tengok keliling Orang duk panggil, tu tengok keliling ha. Ha, Itulah harta Yang kita letak dalam beg tu, harta kita ha. Yang kita makan bukan harta kita Tu jadi taik nah, Masuk jambang waktu Yang kita pakai bukan hak kita Tu jadi kain buruk Hak kita, hak kita Hak kita, harta kita, kita beri korang Itu harta kita Nabi kata, mak, akal tu, makal abla itu. Apa yang kamu makan itu akan jadi taik Wama labitum fakat afnai tum apa yang kamu pakai mahal mana pun jadikan buruk tapi ma sadaqtum apa yang kamu derma fakat abqa tum itu harta kamu yang kekal neh ha orang puan ada kutik tak ada ha beres jangan ada kutik orang ni duit banyak ha orang ni boleh banyak bagi laki dia tak duit dia suku laki dia bagi suku Minta dengan lelaki pula suku. Curi lelaki lagi suku. Faham lagi? Aku tahu aku banyak hilang. Hahaha. <S Covid -19> Allah, Allah. Baik. Teruskan memberi dan mengutip derma. Walaupun saya memulakan menjawab persoalan. Teruskan kutip derma dan teruskan menderma. Dah masalah. Baik. Kita pergi pada soalan yang pertama. Jangan berhenti kutik demo sehingga selesai. Seorang tuan lembu ada seekor lembu untuk dikorbankan dan dah cukup tujuh bagian untuk korban. Kemudian lembu tu hilang. Tuan lembu pun hutang lembu dengan tukang to, token lembu lain dan bayar hutang lembu tu selepas tujuh bagian. Orang yang nak korban itu bayar. Adakah sah lembu itu dikorbankan? Jawapnya sah. Betul. Mula-mula nak beli lembu, mulai beli ada lembu saka. Bila ada lembu saka, dia pun panggil orang siapa nak masuk korban, saya ada lembu saka. Orang pun ada orang bersetuju. Bila bersetuju, lembu korban itu hilang. Dia dengar dia nak kena korban, dia pun lari. Jadi, toke lembu, beli lembu lain pula sebagai ganti. Pokoknya haruslah. Faham lagi? Cuma kena ingat, bila lembu yang pertama hilang, kita nak ganti lembu, nak beli lembu baru, kita ambil lagi sekali lagi, wakil jual beli, daripada orang yang masuk korban. Nah, Telefon maklum, duka cerita lembu saya hilang, ayah nak korban. Jadi, esok saya akan beli lembu baru sebagai ganti. Sila tujuh orang ini nak lapaskan wakil membeli lembu. Faham? Jadi masing-masing masuk korban pun berkata, Saya wakilkan awak membeli, nak satu bahagian daripada seekor si lembu korban saya. Tujuh orang ucap, boleh pergi beli lembu. Faham? Itu cara dia. Nah, ha, dia ingat kan, eh, nak masuk korban bukan lembu kita. Dua perkara kena buat. Pertama, wakil dia orang belikan lembu, yang kedua wakil supaya sembelahkan. Okey. Faham? Ha, soalan seterusnya. Saya mu'allah beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendapatan keluarga saya Bagian besar dari sumbangan yang sumber yang haram, tapi ia perlu untuk membiayai menyara keluarga. Kalau saya membeli Peralatan memasak contohnya seperti kuali dengan duit tersebut Adakah makanan buat dikira haram? Terima kasih Doakan saya istiqamah Semoga kamu termasuk dalam orang-orang yang istiqamah dengan agama Islam Amin Amin. Baik Kita memasak, kita beli kuali daripada duit haram Contoh Kitang kita, kita masak, adakah makanan itu jadi haram? Dengar baik-baik Makanan jadi haram Bukan dengan kuali yang haram Tapi kuali yang najis Okey Kita pergi makan kedai orang kape Kuali itu tadi diletak minyak babi ha? Untuk makanan orang kape order Bila kita order pula mie goreng diambil kuali yang sama Tidak basuh secara syarak ha? Kuali itu najis Kalau najis yang diguna tadi mutawasita Mutawasita Wajib basuh air bersih sekali sekurang-kurang. Kalau najis itu mukallafah, wajib basuh air tanah dan air bersih enam kali. Tapi orang kafir dia takerti, hang. Maka kita makan nasi goreng yang sudah terkena najis, situ haram. Hang. Adapun kuali yang dibeli daripada sumber yang haram, dia tidak menajiskan makanan. Tapi perbuatan kita membeli dengan benda yang haram itu, perbuatan itu berdosa. Faham ha. Soalan seterusnya Apakah hukum kita Upload video yang mendedahkan aurat Di dalam Youtube hmm. ha, Ini zaman Youtube Jawapnya apa yang halal Halallah upload kita Apa yang haram ditengok Haramlah perbuatan itu. Kita ambil satu video Contoh Banyak dia ni Nak media video, video bukan saja daripada syarikat-syarikat filem, drama dan sebagainya. Video dari netizen sendiri. Nak, nak ambil gambar bini pakai seluar pendek dalam rumah, gambar bini berkemban, gambar bini rambut tak tutup aurat, boh dalam video masuk dalam YouTube, betul tak? Ha, kenapa bersuka-suka, nak macam-macam tanda silaturahim dan sebagainya. Nak semua itu haram berlaku. Nah, siapa yang rela model menjadi model yang nampak arat, maka dia berdosa selama dibuka, di view oleh orang. 10,000 view, 10,000 dosa. Kenapa arat? Nah, itu dosa yang mudah bagi orang-orang yang sengaja. Ada pun kalau video itu bukan tuan dia yang upload. Tuan punya badan nampak aurat tidak redha. Orang lain yang ambil, yang letak. Maka tuan badan tidak berasa Orang yang upload Haa. yang berdosa. Bang Berhentilah kita duduk letak video-video bisnes, bernega dan sebagainya, dedah aurat. Faham lagi? Dedah aurat ini adalah perintah Iblis. Tutup aurat itu perintah Allah. Faham lagi? Haa. Sebab tu pernah seorang... Ha, perempuan dia kata Saya nak tutup pakai tudung Tapi suami saya tak bagi ha, ha. Dia kata saya nak pakai tudung Tapi suami saya tak bagi Jadi saya tak boleh pakai Kita jawab itu bukan suami awak Itu Iblis Kerana konsep agama Islam Apa yang Tuhan wajibkan maka siapa yang larang ialah iblis. Iblis sentiasa menyuruh perkara yang Tuhan larang dan iblis sentiasa melarang apa yang Tuhan suruh. Betul atau tidak? Betul. Ha? Jadi awak tak boleh ikut iblis itu. Ikut Allah. Yudni na alaihin namin jalabi bihinna. Allah yang suruh pakai tudung untuk tutup alat. Iblis kata jangan. Allah kata semayang Iblis kata jangan semayang Allah kata bayar zakat Iblis kata jangan bayar zakat Allah kata jangan minum arak Iblis kata minum Allah kata pakai tudung Tapi suami tak bagi Suami tu Iblis Faham? Soalan seterusnya Akhika untuk anak laki-laki berapa bahagian sebenarnya Ustaz? Kalau nak sambuk, nak sembelih lembu... ...ada orang kata dua bahagian untuk satu anak laki-laki... ...ada orang kata satu bahagian saja. Itu sebab. Suruh mari sini. Supaya jelas. Faham? Anak ah, laki-laki... ...kalau kita nak dapat yang banyak pahala... ...afdal dua ekor kambing. Ingat tak tu? Atau dua bahagian lembu. Tetapi kalau kita nak dapat yang sah saja... Cukup dengan seekor kambing, sudah sah. Cukup dengan satu bahagian lembu, sudah sah. Jadi jawapannya, anak laki-laki akikahnya, dua bahagian afdal, satu bahagian sudah sah. Faham? Soalan seterusnya. Tidak lipat jari kaki ketika sujud, adakah sah salat? Sebahagian ulama' mengatakan, tidak lipat jari-jari ini adalah tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, paling ramai di kalangan sahabat. Jadi sebaiknya kita raikan pendapat ini kerana inilah yang selaras dengan hadis. Iaitu Nabi kata, Allah perintahkan kita sujud dengan tujuh tulang. Iaitulah dahi, iaitulah dua tangan, iaitulah dua lutut dan perut-perut anak jari. Maknanya, ni, berlipat jari Semua. kita. Bukan gini dan bukan gini. Okey? Okey? Jelas, soalan seterusnya, betul ke nak sujud sahwi kena niat dulu, kalau tak niat batal semayang, jawabnya betul dan tidak betul. Apa yang betul kalau kita semayang seorang diri dan kita nak sujud sahwi, wajib niat, kalau tidak dikira menambah-nambah perbuatan dalam semayang. Kalau kita semayang berjemaah ah, jadi makmum imam sujud sahwi makmum tidak perlu niat apa-apa lagi imam sujud kita sujud saja kerana mengikut imam Faham? soalan seterusnya apakah hukum mandi di Sanwey Lagun? Bahas tu lagi ada juga eh apa hukum mandi di Sanwey Lagun? Ha.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 Jadi melancong, harus main bola, harus main snooker, harus main main harus pergi mancing, harus main dam, harus ha, berniaga, harus buka kedai, harus hang ha. semua harus dulu, menyanyi, harus bila haram jika langgar peraturan Bila bola itu asal harus jadi haram, tak tutup arat main bola, haram jadi haram kalau tak tutup arat ke kena main bola? tak betul tak betul alright bila main mm jadi haram kerana tidak semayang booking dewan pukul 7 sampai pukul 10 hangus maghrib pang jadi haram kena main mm atau tinggal solat tinggal, tinggal solat, solat. Ah, baru faham deh aa ah. <coughs> jadi mandi pun harus mandi laut harus mandi sungai harus mandi longkang harus Mandi apa lagi? Mandi waterfall for air terjun harus. Mandi air bung harus. Mandi laut harus. Mandi pantai harus. Mandi pasir pun harus. Bila haram? Dia panggil aridriun. Sebab-sebab yang mendatang. Kenapa mandi di sanway Lagoon jadi haram? Kerana dedah aurat. Pakai spender. Faham tak kis? Orang nampak aurat kita terap.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 Two piece, orang putih panggil. Nah, kita okey lagi pakai seluar pendek, bini kita. Kalau Cina, kalau orang kapek, two piece. Sini tempurung dua biji, sini curry pub sekeping. Tarik tali tepi ni. Halal ke haram tengok? Haram. Ha, majlis itu jadi majlis maksiat. Jadi hukumnya kalau begitu, haram. Nak mandi boleh mandi di tempat tertu tertutup tertutup bang sekarang ada hotel-hotel yang dalam bilik hotel itu ada kolam renang ha, ha. di position ada satu yang bunga pernah panggil lupa aku tak duduk lagi tak ada duit tak boleh <coughs> hang tu sauda bukan kang <coughs> kang kenapa <coughs> jadi abah tu sauda abah dia nama apa Alexis Alexis Di Ampang dekat KSCC Saya tengok ada satu Dalam apartment uh, Dalam satu bangunan hotel Yang setiap bilik kita Ada kolam Tak besar lah Muak lah mandi Dengan keluarga ha. Kita dengan bini kita boleh mandi tu Betul tak? Itu ah, tak payah pakai karipap Kita dua orang Mandi gitu Macam Doraemon Itu <laughs> <laughs> ah, halal ke haram ha. Halal ha. Kerana tidak ada mata yang Membahat. Ah Islam itu indah bukan agama haram. Islam itu agama mengawal. Bukan tak boleh tapi ada solusinya. Faham? Ah jadi yang galak gatal sangat nak mandi open lagu tu, ah pergi sewa Lexus. Lexus tak mahal. 700 satu malam. Nah, ah bawa bini. Seronok, betul tak? Halal ke haram? Kita dengan bini kita mandi telanjang. Halal. Ha? Halal. Nak-nak yang tua-tua dah ni. Pengurusi pun semua. Faham lagi? Haa. Sebab dia orang ni nak jimok tak boleh dah. Tak ada kemampuan. Haa. Ah. Jadi berseronok-seronoklah dengan melihat. Haa. Ah. Ah. Lepas ni ingat. Haa. Ah. Ah. Ingat. Ne? Haa. Ah. Abang, jadi Ustaz kata tadi boleh mandi teranjang lah kita. Haa. Haa. Bini kata. Bini tu imam kata. Ustaz. Faham lagi? Haa. Bini pengurusi kata. Ah jadi kita mandi telanjang malam ni ha. Ah budak. boleh Adah. gitu ya Allah budak, budak menirukan ha. suaranya ha. ya Allah. Ah buat lalu malam ni. Ah faham. Ah bini masuk mandi telanjang, pengurusipun masuk. Kerusi tengok bini telanjang. Dia <coughs> tinggal dunia. Naik, mung pergi mano? Aduh. <coughs> Kemarahan seterusnya mana sehat orang lain yang suka melewatkan salat hingga terkadang tertinggal salat. Semayang ini wajib. Dan Dia ada waktu inas salat akan dan ada mukminin nak Allah. Sesungguhnya semayang lima waktu ialah kewajipan yang wajib atas orang beriman dan dia ada waktu masing-masing.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 Maknanya dalam waktu sejam itulah Waktu wajibnya hmm. Bukan mula-mula Faham lagi? Faham Makna tak? kalau maghrib 7.30 Boleh semayang 7.30 Boleh 7.40 Boleh 7.50 Boleh 7.63 7.8 suku 8.20 Semua boleh Cuma ingat Dalam sejam waktu maghrib Dalam 2 jam waktu asar Dalam 3 jam waktu zuhur Dalam sejam suku waktu subuh Dia ada 5 waktu Waktu pertama, waktu fadilah, waktu yang paling awal lepas azan, paling banyak pahala Masya Allah Waktu yang kedua, 15 minit lepas azan, dia panggil waktu ikhtiar Waktu yang kita boleh pilih Waktu yang ketiga, waktu jawas, harus kita semayang Contoh, waktu jawas, semayang zuhur, pukul tiga setengah Waktu harus, bukan haram, ha?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 dan ada satu waktu yang memang haram iaitu waktu tahrim hampir masuk waktu lain baru nak takbir haram perbuatan kita bukan perbuatan sembahyang haram melambatkan itu yang haram faham atau tidak faham yeah. faham faham faham malainkan waktu isyak kata anu panggil rakae panggil waktu isyak isyak ni lain dari yang lain kerana kita sembahyang awal boleh tadi 8.30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 Soalan seterusnya Ayah saya meninggal dunia meninggalkan sedikit harta, ayah meninggal dunia tanpa menunaikan hukum haji, adakah patut harta yang tinggal oleh ayah guna untuk puha haji? Jika itu siapakah yang bertanggungjawab untuk tunai haji tersebut? Ha, bagus. Ya okay, bagus bagus bagus bagus. Anak, antong mari mengaji. Duduk rumah buat benda. Ah, bukan lari rumah kita. Ni nak pergi kuliah bini tak bagi. Nak gi bang? Ada kuliah mana ni? Allah janganlah pergi. Ai takut seorang. Semalam kan ada macam anak katak tau dekat dapur dekat dengan kaki ai. Aduh, anak katak punya pasal laki tak gi mengaji. Bongok, tunggu. Ah, tak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar bawa Nabi Ismail atas dukung.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 Kita tinggal bini sekejap je ya, dalam rumah Ada kipah, ada nasi, ada air Ada macam-macam benda nah, Sejang je, ya. tak sanggup tinggal bini Untuk datang benda yang wajib nah, Jawab di hadapan Allah Nah, aa. Atas dunia macam-macam kita boleh seping 3-6-0, 4-8-0 lagi? Ha, Akhirat, mu seping, kelepuk, reboh berleping Haa nah, <coughs> Allahu Muhammad Oke guys itulah tadi guys ya ceramah Ustadz Azhar Idrus yang masya Allah banyak sekali pengetahuan ataupun ilmu yang kita dapat ya guys kan? sesuai daripada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah-jemaah masa itu dan masya Allah ya kita menambah ilmu dengan mengaji via online bersama Ustadz Azhar Idrus ini dan juga ada kelakarnya ya Allah Alkabar saya sampai sakit perut tadi itu guys mau berhenti tapi gimana gitu kan ya udah. Tapi ya memang memang kelakarlah lawakan daripada usaha asri terus asas. <guluh> di luar nalar seperti itu guys ya tapi yang terpenting adalah kita memang harus ya teman-teman sekalian jangan pernah istilahnya melalaikan waktu sholat jangan sampai istilahnya ya kita terlalu apa namanya ya mengentengkan mengentengkan itu lalai ya terhadap waktu sholat kalau istilahnya ya asal tinggal lima menit baru kita sholat itu tak boleh itu waktu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi sebaik-baiknya waktu adalah ketika azan ataupun sebelum kita Istilahnya azan kita dah menunggu nah, Itu afdol salat seperti itu Teman-teman tapi kalau ada istilahnya Dalam perjalanan ya kan Nah disitu mencari waktu Yang tidak dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang darurat memang betul Ada hal-hal penting seperti itu beda lagi ya. Wallahu alam bisawab Semoga ngaji kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah Dalam mengerjakan kebaikan Kebaikan dan juga mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Terima kasih sudah tengok video ini, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. khair Ustadz Azhar Idrus. Allah alaati Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan melindungi Ustadz Azhar Idrus daripada segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan gembala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke guys, buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Terima kasih sudah support terus channel ini. Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe -nya Karena itu sangat berarti bagi saya ya. Di share, di share, di share Ke sosial media teman-teman sekalian Ada facebook, twitter, instagram Pokoknya share aja ya Ada whatsapp juga kan Nah itu teman-teman share ke grup-grup yang teman-teman Masuk itu juga gak apa-apa ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Segala yang benar dari Allah Subhanahu SWT Dan apabila ada kesalahan itu Murni karena kebodohan saya sendiri Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum